Gorengan, gorengan Gorengan, gorengan Nak, maafkan ibu ya Kamu jadi gak bisa sekolah lagi Malah bantuin ibu jualan keliling Tidak apa bu Pak bahagia bisa bantu ibu Mungkin aja Pak nanti Jika sudah menyusul bapak Gak bisa bantu ibu Jadi Pak ingin menghabiskan Waktu yang Pak miliki Untuk berbakti kepada ibu Ih, Kamu gak boleh ngomong kayak gitu Setiap makhluk yang bernyawa Di bumi tidak kekal Bu, kalau kata Pak Ustadz setiap makhluk yang bernyawa pasti bakal mati Untuk itu kita harus bisa mempergunakan waktu sebaik mungkin Masya Allah, Ibu terharumlah mendengarnya enggak sekolah kamu Es, katanya mau pinter Tidak aja ya kak ah dasar si Faiz payah Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh loh Faiz ini sendiri aja hekel ama yang lainnya mana ini Ustadz mereka menyusul katanya Hmm, kalau begitu, nanti Faiz baca Al-Quran dan menghafal. Siapa lebih Adam masalah. Masya Allah, luar biasa, tetap semangat ya, Faiz. Masya Allah Nah Ini Faiz patut untuk dijadiin contoh oleh kalian semua Karena Faiz rajin Buat memurojaah Mengulang-ulang hafalannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Udah pulangin Kamu makan dulu nak Kenapa? kamu kenapa? Dari tadi pagi Ibu perhatiin kamu murung. Enggak, ya, Bu, cuman mau sekolah. Mau makan dulu. Apa apa ini, ya, Nak? Awad itu. Insyaallah didoakan menenangkan -nuk lu lagi Seperti teman-temanmu yang lain. kenapa apa-apa, Bu. Ayo cuman yang seperti aja. Juga harus melihat gimana? baik silakan duduk Bu terima kasih mbak dengan Ibu siapa ada yang bisa saya bantu Bu hmm, jadi begini mbak uh, saya mau nanya dulu apa di sini menerima anak yatim dhuafa apa yang perlu dibantu iya betul sekali ibu Yayasan Grey Harapan Robani bergerak dalam bidang sejahtera yatim dan dhuafa. apa Oh kalau begitu apa anak saya bisa dititipkan di sini mbak Insyaallah bisa Ibu Mohon maaf sebelumnya Boleh menceritakan alasannya Jadi begini mbak alasannya Saya ingin anak saya Kembali ke sekolah lagi Bermain dengan teman-temannya Seperti yang lainnya Saya ingin Uh, anak saya bahagia. Saya dengan Ibu Ana. Ibu Ana? Nomor telepon yang bisa dihubungi? Ada Ibu? Tidak ada sih, tidak punya HP. Baik ibu, boleh. Tidak apa-apa. Sekali lagi, terima kasih ya, Mbak Sama-sama, Ibu Ana Sudah menjadi tanggung jawab kami peduli dan menyantuni anak yatim dan doa, Fah Alhamdulillah, kalau begitu Saya pamit dulu lah, Mbak ya Mbak Iya, maka Ibu Ana Semoga ada kabar baik untuk Pak Is dan Ibu Ana ya, Bu Amin, Assalamualaikum Waalaikumsalam Upa Is, kamu masih bimbing, lah, sekolah Tahu, aja. Iya, Bung, Ayo, baik, baik -baik, Udah, kamu beres -beres saja, nggak usah yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bu? Maaf siapa ya? Ada perlu apa? dengan saya mbak umai Ibu, ingat dari gerahayatin dan doa apa oh iya iya ingat ayo mbak silahkan masuk dulu ayo iya. duduk dulu mbak kami dari asrama t sudah membaca deskripsi anak mukadis dan kami bermaksud untuk menjemput anak mukadis untuk menjadi bagian dari anak asuh gerahayatin dan doa apa bu Allah, terima kasih mbak sama sama Ya Mbak mai dari gerahayat yang dari bu apa sebentar lagi Faiz akan menjadi anak asuh kami dan bisa bersekolah lagi Faiz lain kalau lain kalau dari ibu nah bukan kayak ini pengen ketemu dari dulu sudah lusa semoga Faiz bahagia ibu ini kembali bersekolah lagi tapi nah, ibu kalau Faiz ada, ibu sama siapa kamu nggak perlu khawatirin ibu nak ibu di sini Allah akan baik baik aja ada allah bersama ibu faiz di sana akan bertemu teman teman baru dan juga saudara saudara yang akan bersama faiz faiz mau kan ikut bersama mbak faiz ikut kata ibu aja mbak karena restu ibu jauh lebih baik insyaallah ini adalah keinginan ibu faiz udah is Ibu ikhlas Ya udah Mbak, Ibu bantuin Pak I siap-siap dulu ya. Silakan Ibu, enggak. Iya. Alhamdulillah, Pak I sudah siap, nah. Alhamdulillah Bu, kalau begitu saya izin membawa Pak I untuk pergi bersama saya, Asrama. Saya titip Pak I ya Baik Bu, Insya Allah kami jaga Pak I sembaya. Ya. Bu, ya? Iya. Ini Pak Is, gimana nih sehat? Mari naku mi antar di kamar Pak Is. Korob buka alamnya Masya Allah, bacaannya sudah lumayan membaik, nak. Sebelumnya, uh, Faiz sudah pernah belajar ngaji. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Um, Ustadz itu salah satu guru tas di sini juga, nak. Wah, benar, Mi. Um, iya, betul, nak. Insya Allah, nanti Faiz bakal ketemu lagi sama Ustadz Reza dan belajar tas lagi sama Ustadz Reza. Terus semangat ya belajarnya. Baik, nih Baik, Mi. Um, Tidak. Assalamualaikum Faiz Lagi ngapain di sini? Waalaikumsalam Loh Hai. Faiz menangis Kenapa nak ada apa Gak apa-apa nak Cerita aja sama hmm. Apa hmm. yang buat Faiz Bersedih sehingga menangis seperti ini Kenapa hmm. Faiz keinginan Karena ayam Dulu semua pada Pais. Oh, Pais harus tuh, jadi, boleh nak, insya Allah nanti umi usahakan ya biar Faiz bisa ziarah sama-sama ayah. Bener, Umi. Seperti lima lima. selamat sure. okay. menikmati Bu apa kabar Waalaikumsalam Alhamdulillah Mari Ma, masuk dulu Ibu gimana Mbak apa anak saya Fais nakal di sana sampai dipulangkan tidak ibu Ibu tenang saja Alhamdulillah anak ibu Faiz bisa menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak di sana juga jadi begini Bu maksud kedatangan tangan kamu ke sini? bermaksud mengajak ibu untuk berziarah ke makam ayahanda Faiz. Faiz ingin sekali ke sana katanya. Ibu eh, boleh. Nanti ibu siap-siap dulu ya. Alhamdulillah Bapak, saya sudah menjadi satu Quran <laughs> sesuai dengan Bapak. Bapak, saya nah, pamit dulu ya.